bagaimana menjalankan misinya oke okay. menjalankan misinya adalah seperti ini teman-teman kita ke bagian halaman kemudian teman-teman kita lihat kita mau yang mana teman-teman nah di sini ada banyak pilihan kita kita mau youtube, facebook, tiktok atau whatsapp kita bisa pilih salah satu kita mau mengerjakan tugas yang mana oke okay, ya kita klik uh, youtube misalkan Nah, dia akan diarahkan seperti ini, teman-teman. Ada YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp. Oke, keren, teman-teman. Kita akan coba lihat TikTok ya. Kita buka. Nah, identitas saat ini saya masih di anggota biasa tiga kali. Saya masih uh, bisa kita buka di TikTok, teman-teman. Nah, di sini ada banyak iklannya, teman-teman. Berbahagialah para pengguna TikTok karena dengan bisnis ini, teman-teman bisa juga uh, apa mengumpulkan iklan dari aplikasi TikTok yang teman-teman gunakan kita kembali teman-teman ada whatsapp, facebook, youtube begitu. nah teman-teman tadi saya sudah ada satu yang saya berhasil uh, ambil ya di tugas teman-teman nah ini nah seperti ini teman-teman kita akan coba teman-teman ya untuk mengerjakan misinya seperti apa kita klik di bagian ini teman-teman kita klik oke teman-teman kita klik ya akan Tampilannya seperti ini Nah teman-teman ini ada tulisannya tindakan Artinya kita membutuhkan tindakan Nah teman-teman caranya seperti apa Kita scroll ke bawah Dia akan ditunjukkan cara kerjanya Keren Cara kerjanya berarti ada dua Kita lakukan like Baru kita lakukan subscribe Nah artinya dengan bisnis ini juga Kita bisa membantu channel-channel youtube yang lain Supaya semakin banyak subscribernya Nah seperti channel saya Kalau rekan-rekan berkenan bisa juga di like di subscribe kalau berkenan. Kalaupun tidak, terima kasih banyak pun sudah menyaksikan video ini. Oke, cara mengerjakan misinya adalah kita klik uh, lompat, teman-teman. Jadi, ini ada, ada link YouTube-nya, kita klik lompat. Nah, dia akan diarahkan langsung ke YouTube kita, teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, okay. nah, kita lakukan akhirnya, korang, like baru kita screenshot baru kita kembali ke dalam website tadi oke teman-teman seperti ini baru kita klik menghantar sampel ini ada gambar-gambar eh tanda gambar kita kamera kita klik kemudian kita jelajah teman-teman atau sesuai di handphonenya teman-teman kita klik gambar tadi mengunggah ketika gambarnya selesai teman-teman kita lakukan yang namanya penghantaran tugas berhasil kita klik oke teman-teman sangat simple ya sudah sukses nah, sekarang kita kembali sudah tertulis ulasan tadi oh, sudah selesai dalam pengolahan kita klik dalam verifikasi masih sementara dalam verifikasi kita klik berhasil teman-teman kita tunggu nah ini udah ada satu yang selesai biasanya cukup cepat teman-temannya prosesnya kita ke teman-teman kita coba cek ya nanti teman-teman ke VIP jadi cara mengerjakan seperti itu kita lanjut teman-teman ke tugas yang kedua kita klik halaman teman-teman pilih mau yang mana juga sama aku youtube lagi aku coba ya youtube Identitas nah, ini dari saat dibayarkan aku pilih mana aja lah menerima aku klik menerima dalam proses mah sukses kita kembali kita ke bagian tugas ting oke kita klik seperti tadi mekanismenya sama teman-teman baru -teman. kita isi eh isi gambar belum ya kita lompat. Kemudian kita lakukan subscribe, eh like, sorry, dan subscribe. Kita screenshot. Kita kembali ke aplikasi, ke website atau aplikasi. Kita isi gambar, belajar. Oke, setelah itu teman-teman sama juga kita klik penghantaran tugas berhasil oke okay, sudah berhasil dalam ulasan kita kembali teman-teman kita klik dalam verifikasi tinggal satu teman-teman artinya yang berhasil sudah ada dua. oke okay, sangat cepat teman-teman mekanismenya artinya kita sudah dibayar saldo kita sebentar lagi akan berubah yap 7200 akan seperti itu terus teman-teman uh, caranya dan mekanismenya Oke untuk video-video selanjutnya tentang mengerjakannya untuk top up dan bagaimana untuk kita mendaftar Nanti saya buat di video selanjutnya ya uh, Untuk kita bisa menjalankan misi lebih jauh lagi Oke terima kasih sudah menyaksikan video saya Jangan lupa kalau berkenan silahkan uh, teman-teman di subscribe Dan juga sekali lagi saya ingatkan bahwa saya hanya membagikan informasi kepada rekan-rekan semua join atau tidaknya teman-teman adalah keputusan teman-teman dan jika mau bergabung bersama silahkan boleh hubungi kontak yang ada di deskripsi supaya kita bisa sama-sama mengerjakan bisnis ini dan jika Tuhan berkenan kita bisa mendapatkan income untuk perekonomian keluarga kita masing-masing terima kasih